Hello everyone, welcome back on Max Watch YouTube channel Still with me, Theo hmm, Kali ini Gue mau review lagi ya Buat kalian Dan ini sebetulnya adalah brand yang akan gue review ini Brand yang sebetulnya udah di request sih Cuman kita baru sempat on hands Apa brand itu yang akan gue review Stay tune ya Oh ya. Yeah hari ini bakal ada giveaway lagi so stay tune sampai akhir juga ya Siap. Ya. Oke okay, tadi gue bilang kan ini adalah salah satu brand yang mungkin udah ada yang banyak ya minta reviewnya tapi gue baru sempat kali ini sebetulnya gak cuman satu gue langsung akan bahas dua sekaligus ya ini adalah brand yang udah banyak ditanyain ya ini dia udah bisa baca kan mungkin dari boxnya tulisannya apa nah ini langsung dua ya yang akan gua bahas ini adalah brand dari Duxot yang mana dulu yang ini dulu ya oke performance timekeeping Dark shot. nice oke okay. gue suka sih boxnya sebenarnya kayak klasik simple gitu Nah okay. langsung gue buka aja eh kebalik Oke, okay, di sini ada instruction for use-nya sama warranty card, ya. Gue singkirin dulu. Tada. Nah, ini dia jamnya. Boxnya sih asik ya. Ada busanya juga di sini. Jadi kayaknya jamnya bakal secure banget dari di dalam sini. Mm -hmm. Ah. Ini dia, gue suka banget. <laughs> yang ini adalah Duxot DX 2018 11 Axlero Panda Black Chronograph. Ya, Terus, selain itu dia ada sebutan Big Date juga karena tanggalnya ada di sini ya. Nah, kalau yang di bawah atau bertepatan dengan angka 12 ini biasanya sebutannya Big Date. Keren ya, jarang-jarang nih gue review kayak gini nih oke yang udah nungguin duksot simak baik-baik ya oke langsung aja ya untuk di case nya diameternya sih 44 tapi gue gak yakin deh ini 44 mungkin 44 itu adalah total sama masuk di crown nya ya atau di pusher nya tapi ini sebetulnya feel nya kelihatannya lebih ideal sih mungkin kalau diameternya sendiri gue bilang mungkin masih di around 42 ya nah untuk thickness nya sendiri ini di 13 mm atau di 1,3 mili mm ya. Lock width -nya, buat yang suka ganti-ganti strap ini ada di 22 mm. Nah, untuk di lock tulaknya ini juga kecil 48 mm. Nah, buat yang penasaran buat on hands-nya seperti apa? Langsung aja ya. Nah, ini dia. Behold. Aduh, ini nyaman banget deh ternyata. Untuk model sporty kayak gini dengan kronograf kayak gini ini diameternya pas banget gue suka beratnya juga pas dan terlebih lagi ini talinya modelnya Jubilee ya walaupun finishingnya brush ya atau made semuanya ya biasanya kan kalau Jubilee tengahnya ini agak polish ya biar lebih mewah tapi ini semuanya finishingnya sama lebih ke matte atau ke brush ya dan dia untuk di nya sendiri modelnya butterfly, jadi sama ya kiri kanannya dia dari tengah, pusarnya di tengah. Si, this is butterfly. Nah untuk backcase-nya sendiri stainless steel, screwback dengan ada logo dukshot di sini ya. Nah untuk water resistannya sendiri, buat yang penasaran ini 100 meter ya untuk tekanannya ya nah untuk case materialnya semuanya stainless steel termasuk di braceletnya ini sendiri juga nah kalau untuk kacanya ini udah sapphire crystal dengan anti reflektif coatingnya nah untuk dial colornya di sini black dial tapi di sini ada sub dial chronographnya ini <coughs> warnanya putih mungkin ini karena dinamakan panda ya terus di bagian sininya ada big date ya Nah untuk movement sendiri buat yang penasaran Duke Shot yang ini yang gue pegang ini Dia pakai Japanese Mecha Quartz Chronograph Movement with Peak Date Display ya And 24 hour Jadi beberapa waktu lalu Waktu gue bahas Spinnaker Gue udah sebutin Mecha Quartz ya Ini dari movement mm, dengan produsen yang sama ya Dia dari Seiko juga movement -nya. Nah untuk bezelnya sendiri ini bezel tachymeter ya Yang bikin menarik di sini adalah pusher untuk kronografnya itu semuanya screw down Jadi kalau misalnya kalian pakai kalian harus di unscrew dulu ya atau dibuka dulu baru kalian bisa operating buat kronografnya Atau stopwatchnya ya Nah ini dia ameca quartz And reset. Dan untuk setting jamnya sendiri, kalian juga harus buka scroll lock-nya. Oke, nah setelah pakai kalian bisa langsung kunci lagi ya. Supaya kedap, nah kalau udah kayak gini dia udah nggak bisa di push lagi. Modelnya kayak mirip-mirip apa gitu ya. Dibilang Daytona kayaknya nggak terlalu mirip, tapi ya, ya mirip dikit sih resemblance. Karena gue jadi inget ya, Lihat ini jadi kayak lihat Daytona gitu sekilas. Gue seneng nih dari beratnya, movementnya bentuknya gue biasanya nggak gitu suka eh chronograph tapi ini pengecualian gue suka banget dan model rantainya gue juga suka Jubilee nyaman banget di pergelangan diameternya juga oke okay, karena wish gue kecil jadi ini pas banget buat gue ya jujur ini baru pertama kali gue on hand, langsung gue review buat kalian karena I'm so excited ya ngeliat duksot ini <laughs> oke okay, langsung next ya ke the next Tadi kan gue bilang ada dua, kan? Nah, langsung aja ke berikutnya. Nah, boxing begini, nice kan? Nah, yang ini nya agak panjang. tadaaa hmm, boxnya lumayan nih ada kancingnya juga oke okay. oke okay, langsung gue keluarin nah yang di dalam sini tadi ya ada instruction sama warranty card gak perlu gue buka ya nah ini dia uh nice Ah, ini keren oke okay. ini adalah temennya ya Duckshot DX 2019 02 Fortius True Blue ya. dibilang true blue mungkin karena bezelnya ini warnanya lebih ke navy ya finishingnya agak-agak satin gitu ya agak matte tapi ada polish-polishnya sedikit gitu ya bukan polisi, yang mungkin gue bilang satin ya lebih kayak licin gitu teksturnya Oke, buat kalian yang udah pernah lihat model ini ya di website mungkin kelihatannya B aja ya. Setelah on hands, man, ini keren banget. Gue tadinya juga ngelihat di website kayaknya nggak tertarik gitu melihat gambarnya kayaknya, beh, gitu. Tapi setelah on hands, wah, walaupun ini tebel ya, termasuk tebel buat gue ini, kayaknya gue sikat juga nih. Ini keren, asli keren. Oke, okay, langsung gue bahas aja ya. Untuk case diameternya di sini tertulisnya 45 mm. nggak terlalu kelihatan gede kok. Terus untuk thicknessnya sendiri ini masih di 13 mm. Tapi gue rasa kayaknya lebih lebih sedikit lah. Tapi nggak terlalu tebel juga sih. Untuk lock cuman empat cuman 49 mm dan untuk case-nya di sini stainless steel dengan brush finishing cuman beberapa di edge-nya sini ini ada polish finishing ya nah untuk rotating bezelnya di sini juga geriginya lebih agresif tapi kecil-kecil ya modelnya uh rotating bezelnya crisp banget deh <laughs> Oke, nah untuk luminosnya pasti udah ada ya kalau di sini terasa si luminosnya ini nggak cuma di index marker sama handsnya aja sih kayaknya untuk di insert bezelnya ini juga ada luminosnya juga ah, untuk movementnya sendiri dia adalah Japan automatic 3 hands with date ya Gua rasa sih movementnya NH35 jadi kalian pasti udah tahu dong NH35 itu movement buatannya siapa fiturnya ada hack And manual winding, ya. dan lagi-lagi tetap. Kalau kalian mau setting, harus di unscrew lock dulu, ya. Nah, untuk look width-nya sendiri tetap ya di 22 mm dengan look hole di sini. Jadi, kalau kalian mau ganti strap, gampang, tinggal tusuk kayak pakai jarum di sini atau sim card ejector. Pokoknya yang bisa masuk, look hole ini kalian tinggal teken, spring barnya cabut strap-nya beres. Tapi untuk strap-nya sendiri di sini gue suka sih. Ini bahannya water resistance leather ya, jadi ini leather, tapi dilapisin lagi. Sama water resistance ya un Tapi untuk Kader tertentu ya Jadi kata mungkin basahnya nggak langsung ngeresep ke dalam kulitnya Dan ini adalah hand stitch modelnya Simple stitch gue suka banget Nggak neko-neko Dan strapnya tebel Tapi empuk juga sih Oh ya untuk on handsnya Kayak gini nih kira-kira Eh Nyaman loh Beneran deh Cutting edge-nya Lekukannya ini pas banget buat di pergelangan tangan ya. Jadi walaupun kelihatannya tebel dan gede, ini jam sama sekali nggak berat. Dan karena looknya modelnya begini, dia nggak kelihatan kayak tanduk ya. Jadi lebih pas aja. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri. Wrist gua kecil, tapi masih pas pakai ini. Wah, gue happy banget nih sama duxet nih dua-duanya. Ya, jebola gini kantong gue nih. Oh iya untuk kacanya sendiri Sama ya dari sapphire crystal Dan ada anti reflective coatingnya Nah untuk case materialnya tadi udah gue sebut ya dari stainless steel Untuk back case nya screw case back ya Sama tadi dengan logo dukshot Nah tadi kan strapnya udah gue bilang ya Udah gue sebutin juga bahannya dari apa Untuk clasp sendiri bentuknya classic buckle Jadi gampang untuk pakai pakainya atau gonta-gantinya keren sih Oh iya kayaknya tadi gue lupa deh gue penasaran sama boxnya ini ya karena ada begininya nih ini biasanya kayak ada bisa dibuka sih Iya beneran loh Oke di sini sepertinya ada obeng buat ganti strap ya wah Nice. Dan di sini kayaknya ada strapnya juga nih modelnya. Aduh, bukanya ribet nggak ya? Hmm. <laughs> ribet saudara. Tapi kalau gue lihat di sini sih, ini modelnya kayaknya bener-bener extra strap ya. Oke, okay. dia ini model uh, klasenya dia butterfly ya, sama kayak yang tadi. Kalau gue lihat di sini ini mesh dan tapi dia ada link di sini untuk bisa dikurangin ya buat disesuaikan sama wrist kalian. Wow, ternyata tipe ini ada ekstra strapnya. Jadi buat kalian yang mau ganti strap stainless steel supaya kelihatan lebih versatile, ini udah ada ya di dalam boxnya. Untung gue buka tadi. Nah, oh ya, buat yang penasaran sama uh, Water resistnya yang kalau justin tadi lupa gue sebut Ini water resistnya di 250 meter ya Pressure nya di 250 meter kan biasanya 200 langsung naik 300 ya Tapi ini di 250 meter Oke okay. yang mau belanja langsung aja ya jebol nih anggaran Nah gimana nih yang barusan gue review Yang mungkin udah kalian tunggu racun banget kan tapi nggak usah mikir yang macam-macam ya gue tadi mikir gue bakal jebol juga anggaran mau beli ini ternyata ya ini rent-nya cuman 2-3 jutaan doang cuy Seriously, dengan kayak gini 2-3 jutaan doang jadi nggak terlalu mahal so langsung aja ya mumpung masih ada ya langsung ke lari aja ke web kita siapa tahu nanti kamu waktu lari ke web kita nemuin surprise yang ada di situ, gue nggak tau apa sih yang jelas langsung aja mampir ya, langsung aja ke page-nya Dukshot lah. Kalian pilih sendiri di sana yang ready stock pasti masih ready, ya. Nah, sekarang pasti ada momen yang kalian udah tunggu kan, yang udah gue mention tadi di awal, udah gue sebut ya deh. Awal yaitu giveaway, <laughs> giveaway again ya dong, giveaway lah pastinya. Oke, okay, yang bakal gue kasih di sini adalah Spinnaker full Riviera tepatnya kode SKU-nya SP57304. Bang, gimana caranya? Nah. Tetap sih syarat utama kalian harus udah jadi subscriber kita, likes, lupain tombol dislikes and terus komen di bawah ya. Shooting di set yang beda apa yang baru? Maksudnya shooting kali ini ya kira-kira yang baru itu apa ya? Kalau kalian ngikutin dari awal sampai akhir, ini tadi pasti kalian tahu deh bedanya di shoot kali ini yang beda apa. So, komen yang terbaik akan dipilih secara random oleh admin kita. Oh ya, yeah. jangan lupa tetap setiap komen cantumin IG kalian ya, karena nama pemenang pasti akan kita umumin melalui DM. So, IG kalian apa? Setelah kalian komen, tetap cantumin nama IG kalian. Oke, okay? subscribe, lupain tombol dislike, harus like, oke? Okay? Siap, semoga beruntung ya.